Dari BNP, selanjutnya Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak dapat saya sebut satu persatu. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang penting, diingat umroh ini lima saja. Karena itu, rukun, rukun artinya tiang. Pembangunan ini bisa kokoh karena ada rukun, punya rukun tiang. Lima tiangnya yang pertama niat. Tidak sah ibadah kalau tidak ada niatnya Inna malu bin niat. Karena amal akan dinilai dengan niatnya. Niatnya, ada orang mengajarkan niat umur itu panjang sekali. Tapi saya pengalaman memberikan manasik pada rumah saya, pada makcik saya, pada keluarga saya, yang tua, pendek saja. La baikallahumma Allahumma umrah tiga kata saja. Labbaikallohumma umrah. Labbaikallohumma umrah. Nah, itulah niatnya. Salat tadi tidak ada tempatnya. Tak ada tempat berniat dalam salat. Bedanya umrah ini ada tempatnya yang sudah ditetapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Makkah itu di tengah di bawah Yaman di atasnya itu Syam di sebelah kirinya Mesir di sebelah kanannya Irak. Jadi masing-masing dari arah tempat ini tidak boleh memasuki Makkah tanpa berniat umroh. Kalau datang dari arah Yaman maka berhenti di bukit namanya Yalamlam. Yalamlam itulah dia berniat Latbaikol. Allah. Kalau dia datang dari arah Syam Maka dia berhenti di tempat namanya Jumfa. Tapi sekarang nama tempat itu Belum berubah menjadi Rabir Saya dulu haji dari Kairo Naik kapal laut Berhenti kapal itu sejajar dengan daerah Rabir Lalu kapten kapal mengumumkan Semuanya pakai iram berdiannya kalau datang dari arah nejen Najd itu sekarang lihat 1000 kilo, maka berniatnya namanya di Manazil. Kalau datang dari arah dari arah Irak, maka berniatnya tempatnya namanya Zat Dari atas Syam, dari bawah Yaman, dari kanan Irak, dari bawah. Najib, Riyad. Nah, kita ini sudah dari kota Madinah, maka kita berniatnya di tempat-tempat itu bernama Zulfan. Besok kita dibawa ke Zulfan, tapi sekarang namanya sudah menjadi Biteru Ali. Bitru artinya sumur Ali, sumur Ali. Dulu zaman Nabi namanya Zul Hulaifah. Nabi sebelum masuk kota Makkah berhenti di Zul Hulaifah. Maka besok kita pun berniat di Zul Hulaifah. Sampai di Zul Hulaifah, sunat dua rakaat namanya sholat sunat ikhram. Sepakat jumhur ulama, kata Imam An-Nawawi dari kalangan madhab syafi'in dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab, bahwa solat sunat ihram itu mustahab dianjurkan Nanti kalau ada ustaz mengatakan tidak ada tu solat sunat ihram itu pendapat sebahagian makhluk ulama. Tapi mayoritas jumhur ulama maka solat sunat ihram itu hukumnya mustahab dianjurkan. Tapi kita tak perlu kelainan tentang itu. Yang mau melaksanakan solat sunat ihram silakan. Yang tidak sholat sunat yang rombong tidak apa-apa karena hukumnya sunat. Saya sendiri melaksanakan sholat sunat yang Setelah itu barulah kita berniat habis sholat sunat besok di kibar ali lapai kalauumahomroh. Jangan takut, jangan khawatir karena ustaz-ustaz kita juga membimbing kita. Besok sebelum berangkat ke Bir ali itu buku yang mungkin sudah berapa hari agak memajang potong buku karena khawatir bukunya panjang lalu kemudian ya tipis ditarik, maka dia kena kena hukuman karena tidak boleh potong buku, tidak boleh mencabut rambut bulu badan, tidak boleh berkata-kata fasik tidak boleh berkata-kata rafas seksual wala rafasa, jangan ada seksual wala suka oh, tidak boleh ada fasik wala jidal, tidak boleh ada jidal kelain Lalu kemudian setelah berniat itu tiba-tiba ada terasa makanan menyangkut di lidah lalu dia cabut duri dari pohon korma yang ada di biru Ali. maka dia kena getah juga Sampai di maka dia nampak burung merpati lho dia ini kena maka jangan membunuh binatang Dengan pakai parfum setelah berniat itu ada pun sebelum berniat dipakainya parfum disemprotkannya ke pakaian maka tidak apa-apa Nah, setelah berniat itu besok di bir Ali, lampaik mandinya di hotel. Bagian laki-laki pakai pakaian ekrom, ibu yang perempuan pakai pakaian putih-putih semua. Laki-laki tak boleh ada yang berjahir, senilai di bawah, senilai di atas. Sampai di bir Ali kita pun berniat. Setelah itu jaga, maka selama di perjalanan diperbanyaklah talbiyah. Lampai artinya aku sambut panggilannya. Saya kalau dipanggil orang Hai Abdus Somad maka saya jawab ya. Tapi kalau orang Arab manggil ya Abdus Somad maka saya jawab labbaik. Maka saya pun berkata labbaik Allah. Aku sambut panggilanmu ya Allah. Karena Allah taala sudah memanggil melalui Nabi Ibrahim alaihissalam. Berapa lama? 3000 tahun yang lalu Nabi Ibrahim naik ke atas bukit paling besar titik di kota Makkah namanya Bukit Jabal Abi Kubais Jabal Abi Kubais kalau ada orang nyebut Jabal Kubis itu call Jabal Abi Ubais nanti saya tunjukkan di Makkah mana letaknya di belakang bukit sofa sudah dipotong bagian atasnya dibangun Istana Raja Fahad di atas Jabal Abi Ubais naiklah Nabi Ibrahim di atas pemanggil. Dipanggilnyalah waktu itu saya ya abdul somad kata Nabi Ibrahim waktu itu belum ada darah belum ada kuku belum ada bulu belum ada darah belum ada daging setelah 3000 tahun berlalu barulah Abdul somad ini menjawab labbaikallahumma labbaik maka besok selama di jalan pun kita ikutlah Ustaz kita membimbing Lapaik Allah la Kita boleh ikut. Lapaik Allah malapai. Lapaikala la syarikala la hamda, wad ne'mata, laka wal mur, lala Jangan cukupkan pada pembimbing, karena pembimbing kita tak tahan lama. Dia pun mengantuk. Suaranya serak sudah. Balik dia betul-betul agak lima minit. Habis itu pun berhenti. Jamaah pun ikut pula berhenti. Maka kita pegang tasbih yang sudah dibeli tiga hari ini. Itulah bertali yang kita sendiri baik kalau baik, kalau baik, kalau baik, kalau baik. Ada saja godaan, mau ngajak nurumpi. Hihipu itu kemarin belajar banyak. Jangan melayan. Begitu ada yang ngajak ngobrol langsung lambai Allah la kalau <laughs> baik. Baik kalau sari kalau kalau baik. Inilah abdah. Buat nikmatah. Tak kawalku, la, kawal la sari Dah sampailah dalam perjalanan lebih kurang 500 km. Nabi dengan Abu Bakar Siddiq 1400 tahun yang lalu berangkat hari Senin sampai hari Senin. Berangkat dari Makkah hari Senin sampai di Kubah hari Senin, 8 hari 8 malam. Kita cuma 6 jam, betapa besarnya nikmat Allah taala. 6 jam sampailah kita besok di Makkah Al-Mukarromah. Pembagian kunci Ngumpul di ruang makan Makan Masuk kamar Dapat Habis itu langsunglah kita ke Masjidil Haram Dibawa masuk ke Masjidil Haram Tetap berombong-rombongan Assalam Lalu kemudian mengucapkan Allah ma antas salam Mamikas salam Wa'ilaih kaya'udhu salam Fahayyina Rabbana Nabi Salam Allah maktah bi'agwa barahmatik Masuk pertama itu tidak ada Solat sunat rakyat al-masjid Langsunglah menuju Ka'bah, betul menengok Ka'bah. Lalu kemudian membaca doa melihat Ka'bah yang diikut, dibimbing oleh ustadz pembimbing kita Lalu kemudian menuju rukun pojok Hajar Aswad, kalau bisa dicium Hajar Aswad. Yang tak bisa dicium, tangannya saja menyentuh Hajar Aswad. Lalu tangan yang bekas menyentuh Hajar Aswad itu tangan itu dicium istilah namanya. Kalau tidak bisa maka diangkat dia Bismillah Allah Akbar. Lalu kemudian mulailah berklinik. Allahumma a'thini min falaqas sadiq wa akhrijni min muftaqas nasirah wa juzal haqqa wal haqqul batil. Inal batila kana Jangan takut jangan khawatir karena ustaz membimbing kita membimbing Allahumma, Allahumma, imanan bika, imanan bika, watastikom bika bika, watastikom bika bika, wa wafahibah bika, wa wafahibah bika. Kau nyikut saja, habis satu putaran. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Dua putaran, tiga putaran, empat putaran. Saya tidak bisa ngikut bacaannya pak Ustadz, saya jauh dari pembimbing tasbih saja. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Yang bisa dengar buku, tengok Lihat, yang tidak bisa Subhanallah, sampai ke rukun Yamani Berubah doanya Rabbana adhina bidunya hasanah Wafil azurati hasanah Wafil azurati hasanah Wafil azurati hasanah Selesai tawaf Mencari mahkomb Ibrahim Mahkomb diambil dari kata tegak Makam tempat tegak nampak di dalamnya itu Tapak kaki Nabi Ibrahim Seperti menginjak semen yang belum kering lunak Mengarah ke depan Kaabah. Maka sholatlah di belakang makam Ibrahim Niatnya sholat sunat rakaat. Setelah itu dibawa mundur belakang Minum air zamzam -zam. Allahumma ini asaluka ilman nafian Aku minta ilmu yang bermanfaat Warizman wasian rezki yang lapang wasyifa min kesembuhan dari segala macam penyakit wasa amin birahmantika ya al-amar amin lalu kemudian langsung menuju bukit Sofa sampai di atas bukit Sofa angkat tangan lagi ke arah ka'bah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wahdahu salafa wa'ada wa nasara 'abda wa azza jundah wa azama al-ahzaba wahdah Habis itu berdoa masing-masing Takbirnya jahat Do'an sir Do'alah apa yang boleh doakan Masing-masing Habis itu turunlah ke bawah Tak berapa lama turun ke bawah Antara tiang hijau Nampak Lampu warna hijau Berlari lari kecil bagi yang mampu Rambil fir Wakab Wakul Watakallah Ustajawas Amma ta'lam Inna ka ta'lam Malana alaf Inna ka antallah Al-ans Al-akram Lalu kemudian jalan biasa Ketika mau naik ke atas dibimbing lagi terus pemimpinnya ada Ibnu Sabah Inna Safa wal marwata wal Marwah bisharilah. Pengen angkat Baitullah, 'izhamarabbana junaa alayya yattawaffa bihima wa man qatawa ta ghairan fa innallaha syakirun alim. Sampai ke atas bukit Marwah, mengarah lagi ke arah Ka'bah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah akbar. Habis itu berdoa, selesai itu turun sampai ke Marwah satu. Dari marwah ke sofa, dua Dari sofa ke marwah, tiga Dari marwah ke sofa, empat Dari sofa ke marwah, lima Dari marwah ke sofa, enam Dari sofa ke marwah, tujuh Diawali dari sofa, berakhirlah di marwah Sampai di marwah, habis tujuh Lalu kemudian halul, Yang sebelumnya, ihram haram Mencabut ulu hidup, halal Tapi kalau sudah ihram haram Mengotong kuku halal, tapi kalau sudah ihram haram, ihram, pakaian ihram. Lalu setelah takhalul halal, mualitin cukur habis, mukosirin potong pendek. Saya kemarin mukosirin potong pendek, mualitin cukur habis. Tapi ibu-ibu jangan potong pendek. Nanti pulang ke rumah disangka suaminya abdi masuk desa. Lagi perempuan ujung rambut itu, ujung rambut diratakan. Nah, habis niat tawaf, sa'i, tahallul. Niat tawaf, sa'i, tahallul. Cuma yang kelima tartib. Tartib artinya berurutan. Jangan sa'i dulu baru tawaf. Maka selesailah uang Insya Allah dua jam tawaf satu jam Paling lama juga waktu satu jam Sekarang setengah jam kalau di bawah putaran, selesai Habis itu sahih satu jam setengah Dua jam selesai balik ke hotel habislah ibadah Makanya kalau orang tidak merenungkan mana ibadah umroh ini Dia pulang ditanya sama kawan mana kemarin umroh nah, Apa itu lompat-lompat, lari lari potong aku Padahal di dalam itu ada makna-makna yang luar biasa, makna yang pertama menanamkan pentingnya niat, niat selama ini niat puasa sudah, niat sholat sudah, niat haji, niat umro, ini niat yang luar biasa, tanamkan niat baik, positif pikiran baik, maka berniat baik. Bapak-bapak yang selama ini kerja Niatnya baik Saya kalau ini sukses nanti rezeki melimpah Saya mau bawa anak-anak cucu saya Bukan anak, anak cucu kita rezekinya melimpah Bisa umroh dan Maka niat yang baik ini Balik dari umroh makin semangat Jadi kalau ada orang balik umroh Lesu berarti tidak benar umrohnya Yang pedagang, yang petani Makin semangat ya. Setelah melihat makkah, melihat madinah Maka saya harus Sudah berangkatkan anak memerangkatkan istri, memperangkatkan membantu, memperangkatkan karyawan imam-imam masjid di lingkungan masing-masing, nah, ini harus terus semangat. yang kedua ketika tawaf berkeliling apa maknanya bahwa ketika tawaf terus berputar sebelumnya rombongan sebelum kita datang berputar, giliran kita habis kita giliran setelah kita, tidak pernah berhenti orang berputar, begitulah hidup ini Dulu dunia ini diisi nenek moyang muda Habis itu bapak muda Habis bapak kita sekarang kita Habis kita cucu cicit kita, tak pernah berhenti Apa yang mau kita bawa setelah putaran selesai Berpikir Ini nanti putaran ini habis tuju habis Habisnya gua bawa apa? Berpikir bahwa hidup ini akan terakhirnya kekal abadi adalah Sodako Bangun masjid Sekolahkan anak yatim, Bantu fakir miskin La yang fahumannun, tak ada gunanya harta. Wala badun, tak ada gunanya anak. Illa man adalah Allah, kecuali orang yang datang menghadap Allah. Biqalmit dengan hati, salib, bersih. Illa ladhina aman, orang yang beriman. Wa'amilus salihan dan beramal salihan. Habis dari situ menuju sofa. Sofa suci, murni, bening, jernih, marwah, keutamaan, kehormatan. Orang tidak akan mendapatkan marwah. Marwah sudah jadi bahasa Melayu. Marwah, kehormatan, kemuliaan. Jagalah marwah. Tidak akan mendapatkan marwah. Sebelum berangkat dari sofa. Bapak ibu bisa sampai ke Tanah Suci. Karena rezekinya halal. Banyak orang duit banyak. Tapi makan rezeki haram. Isi otaknya haram. Tidak terbersih sedikit pun untuk datang ke Tanah Suci. Banyak duitnya mobil besar rumah besar bini besar tak ada niatnya walau datang suci kotaknya oh, sudah tertutup tapi bapak ibu dibukakan Allah hijab. maka ringan saja dia berangkat ah, maka sofa berawal dari kesucian maka mendapatkan makhluk amalnya apa namanya sa'i? nanti orang nanya apa itu sa'i dari lari kecil sa'i artinya usaha karena saing itu adalah usaha hajar mencari air karena anaknya menangis. Suaminya Nabi, Ibrahim. Anaknya Nabi, Ismail. Dia perempuan yang suci, bersih. Istri Nabi, ibu Nabi, namanya Hajar. Dan tempatnya itu suci. Tapi dia tidak mengangkat tangan minta, Ya Allah, mana air, mana air. Tak. Tapi dia lari dari bukit Sofa ke bukit Marwah. Dari bukit Sofa ke bukit Marwah. Sampai akhirnya sampai di Marwah Tidak ada air di Marwah Lalu sampai akhirnya dia kembali Tapi dia tak putus asa Dia lihat air datang bukan di Marwah Tapi air datang dari kumit anak kecil yang belum pandai berjalan Itulah kumit Ismail AS Maka kata dia Samzami, Samzami Berkumpullah air, berkumpullah, berkumpullah Berkumpul air itu Subhanallah buah dari usaha ajaran perempuan yang katanya lemah berkumpul air tak kering sampai hari ini bapak ibu semuanya sudah minum air itu, air zam zam kita di Indonesia semuanya sudah minum baik yang asli maupun yang palsu Dan ada juga zam zam kawin laknat untuk pemalsu zam zam orang yang minum tak berdosa tapi penipunya itu juga. semua yang palsu laku di tempat kita. dari alamat palsu sampai zam zam palsu, nah Nah, lalu kemudian setelah itu tahallul dengan rambut yang baru kuku baru rambut baru karena setelah itu dia keluar seperti keluar dari rahim ibunya al-umratu ilal-umrati satu umrah, umrah berikutnya lima menjadi penegus dosa maka keluarlah dia seperti bayi yang baru lahir rambut yang lama tumbuh rambut yang baru kuku yang baru Semangat yang baru Masa lalu Jangan terlalu sibuk memikirkan masa lalu Sehingga lupa untuk beramal di masa akan datang Kopinya dosa di masa lalu Sudah Dosa-dosa diangkutkan Allah Tapi hutang tidak lunas Jangan balik umroh Gimana? Aku sudah tak pikirkan dunia ini Semuanya sudah bersih Hutang? Sudah bersih semuanya Bayar nah, Maka besoknya kita sampai besok hari Rabu malam Kamis Kamis kita sudah fresh bersih Kamis Jum'at Sabtu ahad empat hari Senin baru kita pulang Kamis Jum'at Sabtu ahad empat hari yang kosong ini isi terus ibadah sholat berjamaah berzikir baca Qur'an Adat ibadah yang bisa di sini bisa di Makkah. Salat bisa di sini bisa di Makkah. baca Quran bisa di sini bisa di Makkah. Zikir bisa di sini bisa di Makkah. Tapi ada yang tak bisa di sini. Tawaf sunat Tawaf, Tawaf hanya bisa di sini. Tawaf hanya bisa di Makkah. Tak bisa di sini. Kalau ada orang di sini mengirit jam yang ada di situ ditampar di sini. Adik resah. jam tujuh kali habis itu ya. Gila ya hanya bisa dimangkab maka nanti dimakaf tawaf hanya saja ada peraturan baru yang boleh tawaf di bawah yang pakai pakaian ihram, yang tidak pakai ihram yang mau tawaf sunat harus di atas putarannya jauh tapi sebenarnya nampaknya saja jauh kalau kita jalani tidak jauh Ustaz ngomong aja pantai memang sudah coba saya sudah coba tawaf di atas saya butuh satu jam pasti ya tidak terlalu cepat tidak terlalu pelan saya tawa tujuh putaran satu jam selesai ah, jadi tawa nampaknya aja itu karena kita belajar dua jam tawa pesantren ibu pesantren ibu ibu ya enggak saya belajar gitu nah oleh sebab itu maka ini masuk masjidil karam pilihannya dua kalau sanggup tawaf sunan Nanti kalau ada usulan ceramah, tidak ada sholat ayat al masjid di masjidil Arab. Maksudnya, bagi yang mampu masuk, tawaf sunnah. Hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, masuk tawaf sunnah. Tidak ada tahiyat al masjid, bagi yang mampu, bagi bapak, ibu-ibu saya, maci maci ama-ama, ambo, dan tidak sanggup, maka dia tetap sholat sunnah, tahiyat al masjid. Pilihannya dua, bagi yang mau tawak sunat silakan, bagi yang mau tahlil masjid silakan. Asalam 4 hari, masya Allah amal luar biasa. Bagi yang sudah membaca Quran mau menambah menghatamkan baik, bagi yang memperbanyak zikir baik. Yang sudah beli zikir sampai 20 biji di tasbih di Madinah, apakah ini dimakan? Jangan diikat ke koper, digembok kuncinya bapak ibu yang diuliakan Allah subhanahu swt kita persiapkan diri beramal banyak berniat yang baik insya Allah Allah kabulkan segala permohonan doa-doa dan -doa. jadi itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini yang baik-baik dari Allah Ta'ala. ada yang meragukan di pikiran Bapak Ibu tentang masalah niat, pawab, zai, tahalul. Lalu ustadz yang rambutnya udah pendek mana? Dipotong aja gunting. Yang sudah gundul habis bagaimana? Diambil pisau, dijalankan jadi kepala. Janganlah yang sudah gundul habis, bulu matanya pula, oh dipotong. Itulah ibadah kita. Al-umratu satu umrah inal umrati kepada umrah berikutnya. Kefaratul lima bainah umat. Adapun acara jalan-jalannya tetap ada. Kita akan dibawa ke Padang Arafah. Dari padang Arafah naik nanti kita ke Jabal Rahmah. Di Jabal Rahmah melihat tubuh berwarna putih sebesar ini pertemuan Adam dan Hawa. Lalu kemudian banyak juga yang nulis-nulis pakai spidol Itu tidak betul. Jangan pula. Yang nulis kadang bukan anaknya Papa emas. Lalu kemudian dari padang Arafah kita pergi ke Musdalifah. Dari Muzdalifah kita dibawa ke Mina Dari Mina nanti kita pula akan dibawa Mau pulang melihat Jabal Nur Tempat menerima wahyu Nabi Muhammad bertahadus di atas Jabal Nur Bagi yang mudah-mudah yang mau naik ke Jabal Nur Silakan, tapi naik sendiri Tidak difasilitasi oleh trafik Ustaz pernah naik? Pernah Naik taksi dari Masjidil Haram Dari hotel ke Jabal Nur, naik ke atas habis sholat subuh sampai di atas maafah melihat na tempat Nabi bertahan musuh. lalu kemudian kita pula akan dibawa ke Jabal Fur, tapi kita melihat dari bawah tempat bersembunyinya Nabi dan Abu Bakar Syedik ketika dikejar oleh kafir Quraisy ketika akan dijerah menuju kota Kubah kita ke Kuba, sudah kita lihat jadi mundur ke belakang nampak tilas sejarah Nabi Muhammad Selama ada ada pun tempat belanja tak perlu saya ceritakan. Sudah tahu sendiri tempatnya. Macam-macam tempat. Bapak Ibu yang diberikan Allah, itulah sekilas tentang perjalanan kita di sana nanti di ruang makannya, di bisnya, di tempat itu nanti mungkin di padang arafatnya kita tetap ada kultum kuliah singkat, kultum kuliah 7 menit. Yang lebih daripada itu namanya kulibangka kuliah 15 menit yang enggak panjang lagi di ruang makannya atau di hotelnya, di lobby atau di bis atau di tempat berparti. itu lagi dapat saya sampaikan terima kasih mohon maaf banyak silaman ada hal yang mau Bapak ingin tanyakan kita ada waktu lebih kurang 45 menit lagi menjelang azan maghrib maghrib pukul 6 jadi saya serahkan waktu pengaturannya kepada Uh, saudara saya, saudara kita semua terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh